pelaku penendang sesaji yang ada di Lumajang, Pronojiwo erupsi Gunung Ses gunung Semeru yang menendang sesaji itu harus segera diamankan, harus segera ditangkap untuk kita selesaikan secara ke baik kekeluargaan maupun secara hukum karena ini jika dibiarkan ini bahaya bisa menyulit sesuatu mis secara horizontal ya Jawa Timur khususnya ini masih lekat masih kental dengan budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam rahayu, rahayu, rahayu, menyikapi yang sedang viral, di mana seorang pria. Menendang sesaji dan merusak tempat peribadatan, agama lain, atau intoleran yang berlokasi di Pronojiwo, di Lumajang, erupsi Gunung Semeru, Jawa Timur, di mana beberapa hari yang lalu ada seorang pria menendang atau merusak atau membuang sesaji, di mana sesaji ini adalah sebuah bentuk kepercayaan atau keyakinan orang lain dan saya sebagai ratu bidadari sangat menyayangkan hal tersebut hal tersebut bisa memicu perdebatan, memicu perseteruan dan bahkan memecah belah antar beragama memecah belah masyarakat dimana perbuatan seperti ini buat saya sangat melampaui batas sangat melampaui batas dimana janganlah engkau menghina sesuatu sesembahan orang lain atau kepercayaan orang lain atau keyakinan orang lain secara berlebihan maka di situ nanti mereka akan menghina Keyakinan kamu menghina agama kamu juga melampaui batas. Jadi, logikanya, ketika kamu menghina atau mencaci maki kepercayaan orang lain, keyakinan orang lain, sesembahan orang lain, dan orang itu juga akan mencaci maki Tuhan kalian, mencaci maki Kitab kalian, kepercayaan kalian, agama kalian. Nah ini yang harus disadari walaupun secara agama, secara keyakinan, secara paham berbeda dengan pemahaman kalian dan saya berharap uh, untuk Bupati Lumajang Cak Torik dan beserta para polisi dan yang pihak berwajib beserta masyarakat untuk mencari segera mencari pelaku tersebut karena nanti ini jika dibiarkan, ini sangat bahaya. Bahayanya ini bisa menjadikan perpecahan. Di mana bangsa Indonesia ini penuh dengan budaya, penuh dengan keragaman, keyakinan, kepercayaan, ras, agama, semua ada di Indonesia jadi kalau ini tidak ditertibkan ini tidak segera diselesaikan, baik itu pihak berwajib maupun tokoh-tokoh agama ini bisa memicu atau menyulut sesuatu horizontal, ini yang saya takutkan itu seperti itu dimana bangsa Indonesia atau Nusantara ini sangat kaya dengan ragam budaya dengan ragam suku ras dan berbagai agama keyakinan Islam Hindu Buddha Katolik Konghucu dan kepercayaan-kepercayaan lainnya jadi kita harus saling menghargai harus saling intoleransi harus saling menghormati keyakinan orang lain dan pria tersebut di dalam video mengatakan oh ini murkanya Allah ini penyebab murkanya Allah ajabnya Allah gara-gara sesaji kalau masalah sesaji di Bali banyak sesaji kalau kamu ingin cari sesaji di Bali mau cari satu truk ada tapi di Bali aman-aman bahkan menjadi pusat dunia menjadi pusat wisata yang ada di Indonesia nomor satu di Indonesia bahkan seluruh uh, wisatawan mancanegara sudah pernah ke Bali dan di sana aman di Bali tertib di Bali damai penuh dengan kasih sayang saling menghormati saling toleransi tidak ada aja tidak ada murkanya Allah di sana Sedangkan daerah yang, yang, yang malah terkena musibah, malah terkena bencana. Jadi di sini masalah bencana, masalah musibah, masalah ajab, jadi bisa bukan berarti karena sesaji, ya mungkin karena kemunafikan. Itu sesaji adalah bentuk sarana spiritual atau sebuah penghormatan baik leluhur maupun sebuah keyakinan gitu loh. seperti halnya membakar dupa mungkin banyak orang-orang eh, di luar sana mengatakan membakar dupa adalah haram membakar dupa syirik, musrik sedangkan untuk pribadi saya membakar dupa itu tergantung niat jadi tergantung niat, dan ini saya membakar dupa jadi kan tergantung niat saya, niat saya untuk apa niat saya untuk pewangian jadi ini untuk harum-haruman bukan untuk memanggil setan mbah um, buyut saya leluhur saya juga seorang ulama, juga seorang kiai Beliau juga dakwah, beliau juga membakar dupa, membakar menyan, tapi tujuannya tidak memanggil setan. Karena beliau dulu dakwahnya langsung ke orang Hindu, langsung ke orang Buddha, dan orang Jawa pada saat itu. Gimana kalau zaman dulu, zamannya Mbah saya, buyut saya ketika dakwah Islamnya, dikit-dikit sirik, dikit-dikit musrik, tiket-tiket sesat mungkin sudah dipenggal kepalanya. Mungkin sudah dibunuh orangnya. mbak saya juga berdakwah dengan wayang kulit, dengan pencak silat dan kebudayaan-kebudayaan Jawa. Karena beliau merangkul, tidak memukul. Jadi semuanya dirangkul dakwah gitu loh. Karena yang dihadapin Bukan sesama muslim. Kalau sekarang kita dakwahnya sesama muslim. Kalau zamannya mbah saya dulu dakwahnya sama non-muslim. Atau yang disebut di kalangan mereka adalah kafir. gitu loh Kalau kalian tidak sepaham atau tidak suka dengan adat istiadat atau budaya. Atau keyakinan yang tidak sepaham dengan kamu. Dengan kalian. Cukup kalian diam dan menghormati. Karena Allah, karena Tuhan semesta alam atau Tuhan yang Maha Esa, tidak menciptakan kamu saja, tapi juga menciptakan makhluk-makhluk yang lainnya yang tidak sama, baik itu keyakinan, baik itu agama, kitabnya, pemahamannya, rasnya, budayanya, warna kulitnya, kalau semuanya harus sama kayak kamu, kayak apa nanti di negara sana aja udah sesama agamanya sama aja masih perang masih konflik itu negaranya udah satu agama gak ada gak ada non di sana semua satu agama itu masih perang masih selisih bagaimana jika dunia itu isinya sesuai kayak kamu modelnya kayak kamu semua gak bisa. Tuhan itu Esa. Tuhan itu maha besar. Maha segalanya. Bahkan babi. Babi itu kan haram. Tapi yang menciptakan siapa? Allah yang menciptakan. Makhluknya Allah. Kalau kamu menjolimi babi, itu hewan itu kamu menjolimi. Berarti kamu sama aja menjolimi makhluknya Allah. Iblis. Makhluk yang kau katakan makhluk yang terhina makhluk yang dikutuk tapi siapa yang menciptakan iblis siapa yang menciptakan iblis Allah neraka siapa yang ciptakan ya Allah semuanya itu Allah baik itu yang jahat baik itu yang baik baik itu malaikat jin setan manusia tumbuhan hewan semuanya itu Allah Hanya hanya saja caranya mereka itu berbeda-beda jadi, di sini kita harus saling menghargai, menghormati. Agamamu, ya agamamu, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu juga tidak menyembah apa yang aku sembah. Itu udah beres, enak, udahan. Daripada kamu mengurusi kepercayaan orang lain, budayanya orang lain, mending urusi agamamu sendiri, urusi amal dan takwa kamu sendiri, karena Allah tidak melihat budayanya tidak melihat manusia itu dari rasnya, tidak melihat manusia itu dari apanya-apanya, kekayaannya atau apanya, tapi dilihat dari amal dan takwanya, bukan dilihat dari pakaiannya gitu, bukan dilihat dari sorbannya, jubahnya, apa belangkonnya, tidak, tapi dari amal dan takwanya. Kesolehannya dan kesolehan itu terbungkus di dalam hati, terbungkus oleh kulit, tidak bisa tuh jadi di sini. Pesan saya buat uh, yang pihak berwajib untuk segera mengamankan, untuk segera diselesaikan, terus bupati Lumajang untuk segera turun di sini. Dan dibantu masyarakat, karena ini kalau dibiarkan bahaya, nanti bisa menyulut konflik horizontal yang saya takutkan itu. Karena di sini, khususnya Jawa Timur, itu budayanya masih kuat, budayanya masih kental. Jadi janganlah, jangan ada gara-gara satu dua segelinder orang bisa memecah belah keanekaragaman budaya kita, agama kita, dan keyakinan bermasyarakat kita. Kita ciptakan. NKRI ini dengan damai dengan saling menghargai karena berbagai suku ras dan agama ada di Indonesia itu saja mungkin saya akhiri salam dari saya Ratu Bidadari Dukun Kondang Idola Sejuta Umat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rahayu Rahayu Rahayu